Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya M. Fikri Redianto. Kali ini saya akan membagikan bagaimana membuat terompet yang bunyi Memakai daun lemon ya. Lemon nipis langsung saja tidak usah berlama-lama. Daunnya, daun lemonnya kita robek seperti ini ya, dikit aja ya. Yang terlalu banyak-banyak terus kita lipat lipatnya seperti ini ya ah nantinya sudah terus kita tiup. kurang kurang bagus ya. sekarang kita ganti yang baru ini ya. ganti daun limang yang baru. oke langsung saja kita kita robek lagi seperti tadi sini ujung jangan terlalu besar ya. atau terlalu besar dia tidak punya. terus kita robek ya. sedikit aja. Oke okay, terus kita tes tiup punya penggain terlalu kecil ya Oke, okay, sekian dari video saya. Bila ada kesalahan, komentar di kolom komentar. Sekian dari video saya. Semoga menghibur para penonton sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.